Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel tim for shoot Nah, sobiat madang, kali ini kita berada di soto kampung Mbah Marto. Ini koncone Mbah Samsuham, soale podo bodoh 234 e. <tik> Untuk lokasi ini kita berada di Jalan Mangkubumi Nomor 24 Ngawi. Wes langsung yang berapa deh, ya, Ham? Gak sah, pesuan-pesuan, langsung sarapan isu, gas. Bu uh. ya, pan, oke <laughs> soto, oke kale, damel video, oke ampun, tele, oke oke, oke oke, oke oke, oke oke, oke oke, panas oke, teh? oke, oke oke, oke oke, oke Pribon, S telas. Oke. nganu, anget Oke. mas. Bika jam pinten bu nih? Jadi BKA jam baru Oh matematik. Dugi jam? Jam sebelas. Tak telas jam Oh, telas sisa terakhir kami ham. Kisluwaris biangat yang mendingin ham. Nah. Stok terakhir. Iya. Bu, wonten sundukane napa? Sundukane sudah habis. Sudah habis semua. Wah, telat tempe ini. Wah, telat ama dhewe, Ham. Nah, nggih. Biasane nggih wonten uritan. uritan, ati. Balung kepala sayap ada. Oh, wonten. komplit ngaten nggih. Nggih. Nek balungan wonten, Bu. Kayak gedhong mantu, ya. Lah, nek iki. Nih, bakung video barang Reka ini foto <tipati> saya <Dage. tipati> <ini>, <tipati> bu nak kepala nih suka ini. <tipati> Kala, kampung gini wah mantap <tipati> ayam ayam kampung ayam kampung Mbak Niki, Bika pun pindah tahun mbak? ada 30 tahunan 30 Baik Baik nopo. Baik Alhamdulillah, di rumah Oh dia, dia. Bika bintang, apa nopo mawon? Di sini saja Niki? Oh, Niki. oh Niki. 30 tahunan ya mas? tahunan Oh, ada dua tahun, tapi yang sana mas pasar ayam. Oh tentang pasar ayam, nonton Pindah-pindah. Oh nonton. Nah, oh dulu itu mereka. Pas itu cek. Tiga setengah. Gih, mangrove memiliki dua nuatan gih. Nempat pasar ayam tiga ribu lima ratus mas per porsi nih. iya, dulu tempat pasar ayam. Dulu mulai dari tiga ribu. Ini sudah 8.000, mas. Per porsi nih gih. Iya. Ya. Yes, lumayan, yeah. banget, ya lumayan, jangan banget nih, ya. Ini kembang Mbah Marton, kenapa nganu rencananya Mbah Samsu? Oh, kan kok, sami-sami dua tiga empat nih. Samsu, oh, <okay. laughs> kok, sami-sami dua tiga empat nih. Samsu, naik Oh, double Bang Nih, <laughs> okay. okay. oh, banner nih. Iya, okay. kebanyakan pelanggan, ini yang sepah nopo. korek, terus Malam itu sepeda, Kita santap soto pagi ini. <laughs> Oke, okay, geng. Nah, kita bakal mereview soto dari Pak Marto 234 tiga <tik> empat. Ya? stok. Karet Siti, stok terakhir. Jadi kalau usus, ati, sunduan-sunduan lainnya, sentak kabeh kirimung karet. Balungan. Balungan. Balungan ini kan jalur. Mana? Kepala, ceker, terus soto nih. Langsung saja kita cobain ya, Ham. Kita review soto dari Pak Marto 234. Langsung saja yuk. Bandungnya sedep campuri jeruk. Oh, mantap. It, it, kita kasih kecap. Eh, sebelum kita coba dulu kuah. Mantap, mantap. Yo ya, iki sing diarani soto kampung Kas Ngawi. mantap langsung saja kita cobain masih leham kita kasih sambel dulu oke oke okay, okay. pedesan okay. bismillahirrahmanirrahim tempe goreng, siso karek luro, kita editing ham. Rasane mungkin nak penilaianku. 6 sampai 10 tak kasih nilai 9,96 istimewa banget soto nih ya ini enak banget Tenang, jadi kak rugi gak rugi awakmu mau nyutup? Oh, soto mau Jawa soto Kampung ki ayamnya? enak banget ini ayamnya ayam asli Jawa Kampungnya. ayam Kampung ya? ayam Kampung ayam Kampus <laughs> beda ayam Kampus ini ayam Kampung ayam, ayam Kampus enak sih ya, coba <gak> enggak boleh itu, bukan halal nah, ini makanan halal, ya non halal <gak> <tuk> ha -ha. Ya? oke, langsung closing ya mungkin ya, am. oke, mungkin cukup segini dulu kita review soto dari Pak Marto234 jangan lupa buat teman-teman wajib nyobain kalau ke Ngawi merapat ke sini jalan... apa sih? jalan Diponegoro ya jalan Diponegoro 24 Ngawi nah depannya Sang Surya ini biasanya nak bengi ini seperti angkling-angkling <laughs> oke okay, pokoknya merapat jangan lupa tak tunggu turur kalian jangan lupa like, comment dan subscribe sama komen, komen di bawah kasih tantangan bakal kita coba tantangan yang kalian berikan matur Sun salam sarapan, sarapan. <laughs> madang bye sampai jumpa di konten selanjutnya